ada yang bertanya persahabat ya Kenapa Leslar disayang banyak orang nih Tentunya jawaban Bang Fali hanya satu Karena mereka low profile Dan apa adanya On cam, off cam sama aja Gak ada beda Luar biasa persahabat ya Idola kita ini Yang selalu memberikan kebahagiaan Untuk kita semua para fans Mudah-mudahan kebahagiaan Selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar Unggahan tersebut telah di post kembali oleh akun Instagram Sendal putih underscore bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Dengar ini orang yang melihat mereka langsung loh yang ngomong Emang karena lensa itu sederhana Dan apa adanya? Gak ada yang direkayasa Makanya banyak yang sayang kepada mereka berdua Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar Hingga respon yang sangat positif Persahabat ya dari para fans Ya dari akun Instagram Meisha431 mengatakan dalam kolom komentar Fix, no debat Pokoknya, Leslar the best Ahrak ngurus omongannya Markona ABCD Ono Kutut Udah terpapang nyata Leslar apa adanya Baik, soleh-soleha Wisah kedawan nek nulis Wow, luar biasa persahabat ya dukungan Hingga respon yang sangat positif dari fans Sangat membuat kita bangga Mudah-mudahan banyak orang yang sayang Yang selalu mendoakan tentunya yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar kekabar berikutnya ini ada info langsung dari Bang Ariel persahabatnya di akun pribadinya Bang Ariel menginfokan bahwa tentunya Lesti kejuara baru selesai nonton video original Paradise Garden persahabat ya wow ekspresi dedek Lesti tentunya deg-degan ketika melihat film tersebut persahabat ya Yuk nonton bareng tentunya Paradise Garden tayang perdana tanggal 29 Juli 2021 gratis hanya di video nih, persahabat ya ada kalimat caption yang dituliskan Bismillah halo semua dedek baru selesai nonton video original Paradise Garden nih yang tayang perdana hari ini hanya di video.com. Dede sampai deg-degan nontonnya seru banget ceritanya buat lesti lovers yang suka seri-seri seru ini masuk ke dalam rekomendasi Dede sih buat yang udah nonton komen dong gimana menurut kalian? Luar biasa persahabat ya kita lihat nih ekspresi di Lesti tentunya deg-degan ya wow <gifat> Doakan saja mudah-mudahan ada kejutan persahabat ya vitamin bahagia yang kita dapatkan hari ini Tetap pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Lesti kejurada dan Rizky Bilar Mungkin ini informasi di siang hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bagaimana mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh